Tenda biru dihiasi ya Indahnya janur kuning Hati bertanya Pernikahan siapa Tak percaya Tapi ini terjadi Kau bersandi Duduk di pola mina. Jatuh tak tertahankan Kau hianati cinta suci ini Tanpa undangan diriku Kau lupakan Tanpa putusan Kau, kau buat ku merana Ku tak percaya Dirimu tega Nodai cinta Jika nanti cinta Ku tak percaya Tenda biru Ini ya sih Indahnya janur kuning Hati bertanya Pernikahan siapa Tak percaya Tapi ini terjadi Kau bersanding Duduk di pola mina. Mata, jatuh tak tertahankan Kau hianati, cinta suci ini Tanpa undangan diriku Kau lupakan Tanpa putusan Kau buatku merana, ku tak percaya dirimu tega nodai cinta kian nasi cinta, ku tak percaya dirimu tega nodai cinta kian. Aku tak percaya dirimu tega Nodai cinta, kia